Barokatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Sahabat Naila Abida 21. Kali ini saya berada di channel Naila Abida 21 untuk membahas tentang bagaimana cara berkonsentrasi. Namun sebelumnya, saya pastikan hari ini Anda dalam keadaan sehat tentunya dan juga saya yakin hari ini adalah hari yang cerah dan juga hari yang berlimpah rezeki buat Anda semua. Baiklah, sahabatku semua, mari kita simak beberapa ulasan tentang bagaimana cara konsentrasi untuk menggunakan afirmasi magnet rezeki dan juga afirmasi untuk pikiran positif. Banyaknya pikiran membuat kita sulit untuk fokus terhadap suatu hal positif yang harus kita lakukan atau bisa disebut gagal konsentrasi karena konsentrasi Anda terpecah belah atau Anda kurang fokus Kegagalan konsentrasi hanya akan semakin memperlambat pencapaian tujuan positif kita sehingga kita akan merasa semakin malas untuk melakukan suatu hal Atau untuk melakukan hal yang positif Dan dalam hal ini Saya akan membagikan trik atau cara yang dapat membuat Kita bisa lebih berkonsentrasi dengan tujuan yang kita harapkan Baiklah untuk yang pertama Berhentilah melakukan banyak hal yang tidak penting, dan tetap tenang dalam situasi atau kondisi apapun. Pusatkan pikiran hanya pada satu titik, yaitu yang menjadi harapan dan tujuan kita. Maka sebaiknya kita merubah pola pikir kita dan membuang semua hal-hal yang mengganggu benak kita atau hal-hal yang negatif. Dengan mengalihkan perhatian pada hal yang positif agar konsentrasi kita tidak terpecah, dan yang kedua yaitu olahraga. Semua orang pasti tahu, lah, bahwasanya olahraga itu adalah membuat tubuh kita menjadi bugar dan sehat. Olahraga teratur merupakan hal penting bagi kesehatan otak kita dan berguna dalam waktu jangka panjang. Olahraga tidak juga bisa membuat rileks jaringan saraf kita. Namun, olahraga itu justru bisa membuat tubuh kita menjadi semakin segar dan pikiran menjadi semakin fresh. Lakukanlah olahraga maksimal satu jam, jangan lebih, sebab apapun yang berlebihan itu tidak baik dan jangan kurang hal yang kurang pun itu tidak baik lakukan dalam satu jam dalam setiap harinya dan yang ketiga istirahat nah ini orang paling suka kalau disuruh istirahat kan tapi istirahatnya harus cukup yang dimaksud cukup di sini itu kita tidak boleh berlebihan Beristirahat Tidur sampai lebih dari 6 jam atau 8 jam Itu nggak boleh Tidur secukupnya Agar peregangan otot Dan syaraf kita Jadi lebih rileks Jadi lebih santai Dan ketika kita beristirahat Bila kita tidak tidur Maka kita akan sulit mengingat Pasti kita tidak tidur dalam semalam pasti kita akan sering lupa istirahat yang cukup juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat semua juga pasti tahu ha? dan yang keempat meditasi bermeditasi membantu dalam mengkonsentrasikan pikiran berlatihlah mengatur nafas dengan menghirup udara dari hidung secara rileks nggak usah cepat-cepat santai aja tarik dari hidung hembuskan lanjutkan dengan menghembuskannya secara perlahan-lahan dan lakukan latihan ini selama 20 menit ingat selama 20 menit saja sebab kalau kelamaan yang lain nantinya tidak bisa bisa tertunda tidak bisa dikerjakan ya kan? cukup 20 menit pada malam hari sebelum tidur ingat dan pagi hari setelah bangun tidur dengan posisi tubuh duduk bersila ala yoga tentu pak semuanya tahu kan bersila ala yoga dan dirilekskan badannya pejamkan matanya tarik nafas dari hidung pelan pelan lalu hembuskan maka, otak kita, badan kita akan rileks dan segar. Yang kelima, nah, ini tak kalah penting juga. Yang kelima ini adalah hindari perut kosong. Alas, jangan sampai perut kosong, kecuali sedang berpuasa. Ya, beda kalau sedang berpuasa. Memang sudah diniatkan untuk berpuasa, tapi kalau tidak, jangan lebih biasa. Hindarilah perut kosong. Satu hal yang harus kita tahu bahwa lapar adalah merupakan satu alasan kita sulit berkonsentrasi Betul itu pasti Jangan abaikan rasa lapar karena perut kita adalah ruang di mana semua energi berkumpul Sehingga saat perut kita kosong maka energi pun berkurang Dan otak kita hanya akan memikirkan makanan Karena kelaparan Itulah tadi beberapa trik Bagaimana cara konsentrasi Semoga Anda bisa melakukan dengan mudah Baiklah sahabatku semua Kawan-kawan semuanya Selanjutnya yuk kita sharing Bagaimana cara menggunakan afirmasi Untuk positive thinking Oke Sekali lagi saya katakan Yuk bagaimana cara menggunakan afirmasi Untuk positive thinking Sebelumnya, kita kenali dulu apa sih afirmasi itu Afirmasi adalah ucapan atau ungkapan-ungkapan kata positif Yang keluar dari mulut kita Dan untuk diri kita sendiri Dan itu mutlak Secara umum, afirmasi digunakan untuk memprogram ulang pikiran atau alam bawah sadar kita yang mendorong kita agar percaya dan meyakini bahwa hal-hal tertentu tentang diri kita Afirmasi juga digunakan untuk membantu menumbuhkan realitas yang kita inginkan karena pikiran Alam bawah sadar kita yang menjadi peran utama dalam aktualisasi Kehidupan dan perwujudan tujuan dan harapan kita Apa yang kita yakini tentang diri kita di tingkat alam bawah sadar Dapat berdampak signifikan pada hasil dari suatu peristiwa yang kita alami Oleh karena itu, kebanyakan Orang yang telah menggunakan afirmasi terkagum-kagum dengan hasilnya yang menakjubkan Namun, kenyataannya agar supaya afirmasi yang kita nyatakan bisa lebih efektif Ada beberapa tips yang perlu dilalui Oke, berikut cara efektif menggunakan afirmasi yang pertama, awali afirmasi dengan kata saya atau aku Contoh Contoh afirmasinya seperti ini Saya orang yang percaya diri dan saya mempunyai banyak teman yang baik Atau Saya menikmati hidup saya dengan baik Atau saya mempunyai uang yang sangat banyak Atau Aku Tipe orang yang rajin bekerja nah, Jenis pernyataan dengan kata saya Atau aku ini merupakan penegasan Menjadi pernyataan identitas Yang merupakan motivator kuat Untuk mengubah diri kita Langkah kedua yaitu Pastikan Kamu selalu menyatakan Afirmasi dengan positif Sekali lagi Pastikan Kamu atau kita semua Selalu menyatakan, menyatakan Afirmasi dengan positif Dan jangan menyatakan Hal negatif Contoh hal negatif Aku tidak akan sakit kalau bisa kata aku tidak akan sakit itu kita rubah atau harus meng, kita harus menggantinya dengan kata yang positif seperti contohnya aku selalu sehat jadi kata yang tadi aku tidak akan sakit diganti dengan aku selalu sehat atau kata negatif atau ada lagi nih kata negatif Aku tidak akan merenung lagi Bisa kita ubah dengan kata yang positif Seperti Aku orang yang selalu ceria dan bersemangat Perlu diingat Dalam afirmasi positif Setiap detailnya juga harus positif Artinya kita perlu menghindari kata-kata negatif Seperti kata jangan Dan kata tidak Dalam afirmasi kata itu tidak boleh digunakan Yang ketiga Kita harus selalu berikan afirmasi dengan emosi Karena, apa? Karena menggunakan kata-kata emosional dalam afirmasi sangatlah dianjurkan Namun emosi di sini dengan emosi untuk hal yang positif bukan emosional kemarahan yang kurang jelas atau mengeluarkan kata-kata yang kotor bukan ya tapi emosional dengan hal-hal yang positif karena terdapat asosiasi mendalam antara kata-kata emosional dan pengalaman somatik buat yang belum tahu somatik somatik itu dari Berasal dari kata Yunani, yaitu soma, yang artinya tubuh. Nah. Jadi, artinya emosi dan pengalaman tubuh. Jadi, pengalaman tubuh kita, ya. Oke, Kak, sahabatku semua, kawan-kawanku semua, yuk kita lanjutkan artinya. Kita harus memasukkan emosional dengan menggunakan ucapan-ucapan yang menggambarkan perasaan positif dalam afirmasi Contoh seperti Aku bahagia bisa mendonasikan uangku untuk beramal Aku bersyukur memiliki keluarga yang mencintaiku Atau Saya sangat bersemangat bekerja saat ini Itulah kata-kata positif jadi tidak ada, tidak memakai kata tidak dan jangan ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Kita harus menyatakan bahwa afirmasi ini seolah sedang terjadi. Artinya, kita wajib menghindari ungkapan kata seperti ini. Aku akan lebih menarik jika tubuhku terlihat ideal. No, no. no, no. Atau besok aku akan menjadi orang yang kaya raya Nah ini katanya tidak ada penegasan Atau bulan depan hidupku harus lebih maju Loh kok Yonu kok lumung lama sekali Ini bulan depan ya kan. Jadi kata ini tidak ada penegasan Justru sebaliknya Gunakan pernyataan seolah-olah hal tersebut sudah terjadi Contoh seperti Aku saat ini lebih menarik dan tubuhku lebih ideal Itu sama saja kita mensugesti Alam bawah sadar kita ya. Aku sangat kaya raya Hidupku akan terus maju dan makmur Dan sebagainya Dari kata-kata positif itu tadi Maka alam akan sangat mendukung Dan Tuhan pun akan mendukung apa yang sudah kita ucapkan dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa kata-kata positif kita itu sudah mengsugesti dari pikiran alam bawah sadar kita. Ingat ya, kawan-kawanku, sahabatku. Tujuan dibalik afirmasi adalah untuk men-set untuk mindset itu main setting ulang pikiran alam bawah sadar kita Jadi kita harus bertindak seolah apa yang kita harapkan sudah, be sudah benar terjadi Jika kita mengalami perasaan yang terkait dengan hasil yang kita harapkan Maka besar kemungkinan hasilnya semakin cepat terwujud uh, ya. Artinya jika kita meyakini bahwa kita orang yang ceria dan menarik secara otomatis kita akan terlibat dalam perilaku yang terkait dengan itu Yang akan membantu kita mencapai tujuan dan harapan Sekali lagi saya ingatkan Jika kita meyakini bahwa kita orang yang ceria dan menarik Tolong digarisbawahi Secara otomatis kita akan terlibat dalam perilaku yang terkait dengan itu yang akan membantu kita mencapai tujuan dan harapan itulah sugesti dan itulah afirmasi ya yang mensugesti alam bawah sadar kita Sahabat-sahabatku semua selain dengan segala lisan cara terbaik dan juga efisien untuk mengomunikasikan betapa positifnya diri kita adalah dengan menggunakan catatan yang berisi berisi Afirmasi positif Dan menempelkan Di tempat yang kamu Biasa menghabiskan banyak waktu Di sana Seperti di cermin Meja kerja Meja komputer Pintu kamar Di dapur Dan masih banyak lagi tempat di rumah kita Untuk menyimpan catatan Catatan afirmasi positif Agar bisa kita ucap Setiap saat cobalah sahabat tuliskan afirmasi positif kalian katakan dan tuliskan di atas kertas dengan sebuah pena setelah itu kalian tempelkan di tempat-tempat yang biasa kamu bisa lihat untuk meningkatkan semangat kamu bisa membuat catatan yang lebih kreatif seperti gunakan bentuk yang unik tulisannya diukir lah beri gambar-gambar atau emosi kasih emoji atau apalah yang lucu dan gunakan ingat gunakan tinta warna-warni akan agar lebih menarik untuk kalian baca kelebihan dari cara ini adalah kita tidak hanya bisa menggunakannya untuk memberikan afirmasi pada diri sendiri tapi juga orang lain yang mungkin sedang membutuhkan afirmasi positif maksudnya jika kita melakukan apa yang sudah saya sampaikan barusan di atas yaitu kita catat dan kita tulis itu tidak hanya untuk diri kita tapi untuk hampir semua keluarga di dalam rumah kita Mereka akan mempunyai afirmasi Atau mempunyai pikiran positif Karena membaca tulisan tersebut Hingga rumah kita akan Dinaungi oleh aura-aura positif Di situ ya Sobat Afirmasi memang terbukti ampuh Sekali lagi Afirmasi Memang terbukti ampuh Untuk memperbaiki kondisi mental Pikiran alam bawah sadar kita Hingga tujuan Hidup individu kita Tapi supaya hasilnya Lebih memuaskan Jangan lupa mencoba langkah-langkah Yang sudah saya sampaikan Semoga ulasan tentang cara berkonsentrasi dan cara menggunakan afirmasi positif thinking ini yang dapat menjadi magnet rejeki ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu sehat, selalu beruntung dan juga menjadi insan yang sukses. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi sahabatku. Pastikan Anda berbagi video ini ke sosial media Anda atau musik media media favorit Anda. Jika Anda merasa ulasan ini bermanfaat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak atau kian menyebar luas, itu sama saja. Kita sudah memberikan hal yang positif, hal yang baik, dan artinya kita mendapatkan pahala. Oke, okay, terima kasih sahabatku semuanya sudah menyaksikan hingga selesai video ini, dan sekali lagi tetap sehat, banyak duit, banyak rezeki, Betlak bila hitofik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.